Rasakan sensasi berkemah di antara kabut tipis di tengah-tengah hutan pinus alami. Kalimati, sebuah arena camping ground yang tidak akan lepas dari ingatan bila kita berkemah di sini. Jauh dari Jakarta dan dekat Kota Bogor, sebuah camping ground menawarkan sensasi yang lain. Suasana hutan pinus yang berada di dekat puncak Gunung Salak Ciapus curug Nangka mampu memberikan kesegaran udara dengan maksimal. Jauh dari keramaian jalan raya yang hirup pikuk kendaraan. Lokasi camping ground ini berada, dapat dicapai dengan kendaraan mobil dan motor, serta disediakan tempat parkir yang memadai. Air sangat melimpah di sini, karena areal camping ground dekat dengan salah satu mata air besar di Gunung Salak. Airnya tak pernah habis di sini. Bahkan ada beberapa kubangan air jernih terjebak di antara tebing-tebing. Kita bisa berendam sambil berenang di sini, dan tentunya airnya sangat dingin. Air dari mata air di sana telah dialirkan ke areal camping ground melalui selang dan peralon agar para pengunjung yang berkemah tidak kekurangan air. disediakan juga kamar kecil dan kamar mandi yang bersih karena airnya selalu berganti beberapa menara pandang yang terbuat dari bambu dan kayu Tempat kita bersantai atau berselfie-selfie di sana Ada beberapa bangku-bangku kayu Juga lesehan beratap untuk para pengunjung Juga tidak lupa ayunan untuk bersantai Beberapa lokasi tempat mendirikan tenda telah dipersiapkan, tanahnya telah dibuat rata dan tidak berbatu, sehingga kita bisa memilih di mana kita akan mendirikan tenda dengan nyaman. Juga aliran listrik di sana, dan kita bisa gunakan untuk penerangan di dalam tenda bila kita membawa kabel untuk lampu. Sedangkan di luar sudah dilengkapi lampu tembak untuk menerangi areal camping ground. So jagalah bumi ini agar tidak kita sesali di kemudian hari sayangilah alam ini seperti kita menyayangi diri kita sendiri buanglah sampah pada tempatnya sebab sampah yang mengotori akan membuat alam ini rusak perlahan-lahan dan karena itu juga keindahan alam pasti akan hilang dari hadapan kita di masa yang akan datang.